Serta klik tombol notifikasi yang persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat sedukar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini kita mendapatkan kabar bahagia persahabat ya Kita lihat aja kemudian pertama di sini tentunya ada kabar spesial buat kita semua para fans yang menalesi dan rezeki bilar baru saja tanda tanya, nih proyek terbaru ya ini adalah rezeki calon pengantin luar biasa mudah-mudahan abang bilar dan didakwasi keciora selalu diberikan kesuksesan amin ya robbal alamin ini tentunya penandatanganan langsung dari Rizky Bilar bersama ya didampingi Dede Alesti Kenjiora. Kita salpuk sama tangan Dede Lesti di situ tentunya memegang tangannya Rizky Bilar memberikan semangat kepada calon suami para sahabat yang mudah-mudahan berkah dan barokah Amin Ya robbal Alamin. Selanjutnya di sini, momen Lesti Kejora, tanda tangani, project terbarunya perusaha pelatih ya aduh, calon kedua mempelai ini luar biasa. Semakin hari tentunya semakin banyak rezeki yang datang luar biasa. Semakin bangga kita sebagai fans mengidolakan dengan Lesti dan Abang Rizky Bilar. Bismillah, apapun itu, semoga Allah mempermudah dan mempelancarkan niat baik Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya persahabat vitamin yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga persahabatnya ini momen selesai tentunya meeting bersama koba malam hari ini kita lihat dari alasti tentunya satu mobil bersama rizky bilar langsung diseterin oleh abang bilar ya aduh luar biasa banget dari alasti bahagia nih tentunya langsung diseterin oleh calon suaminya langsung luar biasa Cidukan vitamin manja malam ini membuat kita semakin bangga dan bahagia bersahabatnya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Lesti dan Bilar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya bersahabat ya, Tetap dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.